Assalamualaikum guys Ini upload baru eh, Ke arah pantai Pasir putih guys Tambak Rejo Blitar Wonotirto Jawa Timur Nah itu Ke arah kanan guys Ini guys lantai wisata pasir putih mengucapkan selamat hari natal dan tahun baru dua ini ke arah baratnya guys ya itu tuh ke arah barat itu pantainya gas, pantainya gas, pantai pasir putih, eh, itu gas, itu lagi nyoteng gas, wah, ekstrim gas ini ombaknya gas sangat ekstrim, wah, mantap guys. Ba, sekarang lagi ekstrim sekitar jam empat tiga Anginnya sangat kencang guys ini. Itu lagi main-main tuh, lagi burut ya kurang jauh itu mungkin membuatnya kasar banget guys lagi selfie-selfie guys yang sebelah Aduh, itu aku tuh, guys. lagi ngelamun, guys Aduh, susah guys cari kerjaan sebabnya di sini, guys susah sudah lama guys gak ngerokok ini ya cukup sekian dulu guys ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, subscribe ke Youtube kami Untuk mengembangkan channel kami guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Anda sehat-sehat selalu